Ar-Rahman ar kajian yang paling penting dalam ulumul Quran termasuk adalah al-iqrotu bi 'umumi la Itu terkenal sekali. Jadi Nabi karena seorang manusia, apapun hebatnya Nabi ini seorang manusia, tentu kalau ngandani Toro Jawa atau menghidupi, pasti ngendikan sama yang di depannya. Tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya, tapi menjadi umum. Kenapa menjadi umum? Ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Misalnya Rasulullah ngendikan sama Mu'ad. Ya Mu'ad ini ukhibuka falata da'an nadubura kulli salatin wa fi riwayatain fi sholatin, ala wa wa itu jelas kalimatnya nabi ya mu'ad saya mencintai kamu maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah salat kamu membaca allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni Ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat Engkau, Allah dikrika, dan mensyukuri nikmat Engkau. Dan tolong kami selalu beribadah kepada Engkau. Lalu kalau melihat Asbabil Wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut Asbabil Wurud, kalau dalam ilmu Quran disebut asbabin Nuzul, tentu yang didawi itu ya mu'ad. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak itu Tuhan, ah, yang disuruh Nabi kan mu'ad, saya kan tidak mu'ad. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual, karena tadi, resikonya Anda tidak mengikuti kaidah al-iqbrotuh biumumil di lah dikhususisabat Sebab itu saya tadi di kantor rektorat mm -hmm. ya Pak Ortajir ya. bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab sajarul Ma'arif karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak siap di PSQ yang di sini pakai kitab ETHCON, nanti mulai bulan depan, karena saya dipaksa untuk meneruskan ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa <laughs> itu pakai kitab edkor, nanti babnya tak kasih yang yang mendesak untuk diketahui termasuk apa? Al ibrotuh bi umumilafdi lagi khusus isat sehingga di Qur'an misalnya begini, ada cerita begini Nabi Isa itu bilang begini, saya ini siapa? saya ini adalah orang kata Nabi Isa Wajahalani mubarokan Ainama Guntu. Saya adalah orang yang dimana-mana itu memberi berkah, memberi manfaat kepada siapa saja. Itu jelas tentang Nabi Isa. Tapi oleh ulama dikasih judul yang umum, Babunafil aibat bikulil bilad. Bab bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan saja. Meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa. Tidak bisa kamu bilang itu kan Isa, saya kan tidak Isa. Tidak bisa seperti itu. Isa adalah ibarutun an ahlil khairi, Isa adalah figur orang baik, tentu yang dilakukan baik. Tentu kebaikan boleh ditiru siapa saja. Jadi sehingga nanti pada akhirnya, nama-nama yang disebut Allah di Qur'an, itu kalau nama orang baik, tentu kita boleh ikut. Paham ya? Kalau nama orang buruk, tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya. Sehingga tadi ada al ibrotu bi umumin lafti sabab. Jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama. Lah bi khususi sabab, tidak terkait sebab itu. Misalnya yang paling masyur tentu dalam hadis, Medina itu kira-kira kan utaranya Mekah ya Kira-kira ya, utaranya Mekah apa selatannya Utaranya kayak ya, utaranya. Dulu penduduk Medina itu kalau bikin, kloset itu, pokoknya kalau kodok ilhajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang kodok ilhajat sedang buang kotoran tuh, jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik, walakin syarriku awghorribu, tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur. Itu semua riwayat, walakin syarriku awghorribu, tapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? kata syariku Al adalah binisbat di ahli madinah karena orang madinah posisinya di utara mekah sehingga kalau menghadap utara atau selatan berarti menghadap ka'bah atau membelakangi ka'bah dan itu tidak boleh dalam proses kodoil hajat maksudnya kotoran terus nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur nah al-ibratu bu'min lafli labu khusus sesabab juga direvisi oleh ulama begini, kecuali sebab itu ada illat, maka kalau demikian yang dimenangkan elatnya bukan tagnya. Saya ulang lagi, yang dimenangkan elatnya bukan tagnya. Kayak tadi di hadis itu kan Nabi mengatakan apa? Tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur. Tentu orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya. Orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi. Ka di sini pentingnya ijtihad Dan ijtihad ini lazim, bukan harus. Imam Syafi'i atau Imam Malik, semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi. Karena ada aturan Al-Hukmu ma'ilatihi wujudan kewajan. Begitu seterusnya. Ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah sodako dengan dinar dikasihkan fakir miskin, atau dirham dikasihkan fakir miskin, pikirannya ulama adalah sodako dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum ulama semua bilang yang penting kuti ahli balad yang penting makanan pokok di negara itu dalam konteks Indonesia tentu apa beras ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulumul Quran seperti ini dan kita insya Allah apa, bulan depan saya langsung bawa kitab Edcon di situ ada beberapa contoh harus seperti itu karena kalau tidak terikat sebab, itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu. Kebetulan di Jogja itu saya lihat di TV. Entah salah kiai-nya, entah salah dosanya entah salah siapa. Atau salah orangnya agak stres enggak tahu saya. Semoga salah orangnya. Itu sholat menghadap empat arah. Alasannya Allah enggak ada di mana-mana, ya sudah. Di barat, rokaat kedua ke utara, rokaat ketiga ke timur. Rokat keempat ke selatan, yaitu uniknya itu ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu dalil kamu menghadap ke mana saja di sana dari domba. Sehingga semua ulama ketika bikin kaidah al sebab selalu menyertakan, kecuali khusus Sabab ini ada illatul hukmi. Maka itu nggak jadi, kayak ayat tadi, kalau kamu pakai umumnya lafat itu kan boleh sholat menghadap mana saja nah makanya Imam Syafi'i ketika ditanya lalu ayat ini proporsinya gimana kata beliau vis orang yang sedang di pesawat mau sholat tentu masuknya fathma wajibah jadi dalam kondisi bepergian yang kita ingin sholat maka pakainya ayat seperti itu tapi kalau kondisi nomar fawal diwajibkan shatteral masih jadi makanya ini penting ngaji ulumul Quran kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa kemudian kita fatwa atas nama Quran dan Hadis. Sehingga dulu syaratnya mengketat ketat harus hafal Quran, hafal Hadis, menguasai usul fikih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang, memang tidak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngelirikkan, kamu jangan pernah fatwa pakai Quran. Fa inna lalu wujuhan kasirah. karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajum bisunnah. Kalau kamu aduh hujjah pakailah sunnah Rasulullah saw. Karena di situ penjelasan Quran. Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau bepergian nanti unta, kata riwat riwayat riwayat nama tawad jahat bihi rohi latuh. Kemana saja posisi unta menghadap. Ada ulama yang berdapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil, harus berhenti. Ini matab Syafi'i. Jika misalnya saya, Pak Hersoyo, Pak On, bawa kijang mobilnya sendiri. Kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke timur enggak? itu yang boleh hanya sholat sunat kalau sholat fardu harus berhenti, karena kijang ini dalam kendali anda kecuali dalam surah yang kendaraannya tidak dalam kendali anda, misalnya kita naik pesawat, jadi harus dibedakan, jangan mentang-mentang nabi sholat di onta kemana saja menghadap, tapi konteksnya kan, onta ini, cara berpikir onta ini dalam kendali nabi tapi kalau pesawat kan tidak jelas ya jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kicang, misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu duhur ingin sholat, ya harus berhenti. Karena yang ayin amatawat jahat bihirau khilatuh, kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks sholat apa? Sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Lain yang dikatakan al-ulama warosatul labah ambiya. Karena sanat ini musalsal terurut sampai Rasulullah s.a.w. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini, kita tahu cerita Nabi Hidir di antara ceritanya, ada satu kampung itu pelit, makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang, kalau sama orang pelit tetap dendam, karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit, koribun minan nar, ya dekat-dekat neraka itu neraga, karena al-baqil koribun minan nar, minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat. Neraka. Singkat cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung karena saking kecapean lapar minta kampung itu menyediakan makanan istatama itu mereka minta makan saking laparnya sangking, karena di apa perjalanan yang melelahkan istatama ahla fa'abaw ayudayifuhuma tapi kampung situ kampung pelit sehingga semuanya tidak mau yang ngasih apa makan, tapi pas mau keluar dari kampung ada tembok ada kayak prasasti itu, yang mau roboh, yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata, ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata Nabi Musa, kok kurang pegawaian mau medit, pak gribu urusi, ini, makanya dendam sama orang medit ini agak sunat. <laughs> Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir, orang kayak kampung kayak gitu pelit kok temboknya apa, rusak kamu, kamu benahin gitu. Terus Nabi Haider menjawab wa amal maini maini tahu kan Begini lo, tembok ini adalah penyimpan harta. Penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan oleh ulama, bab mukminin. Bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita, kita menghormati Habib, menghormati Gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada Pak Untuk apa? Indonesia. Karena di antara yang dipertimbangkan Nabi Fidir adalah Wakana Abu Humah Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII, macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang soleh. Karena Nabi Hidir ketika mempertimbangkan itu, alasannya mu'wakana abuhumah sholihah. Fa'araw darub Tentu Allah ingin, kalau tembok ini roboh, kemudian kelihatan apa, khazanahnya atau tabungannya, nanti dipakai orang-orang dolim. Kalau dipakai orang dolim, maka yang berhak tidak mendapatkan. Sama. Negara ini itu dimerdekakan oleh ke arah pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua risiko kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tak, tentu tidak perlu keos, tidak perlu anarkis, karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun ibadah warabun kofot. Sama, pertimbangannya Nabi Hidir, kalau ini kebongkar, tersibak, pasti diambil orang-orang Bali -orang dan akhirnya yang yatim tadi tidak dapat. Akhirnya dibabkan lagi di bab tertentu. Bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang zalim. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama, varian ilmu bab menghormati anak orang soleh. Terus, bab supaya harta ini tidak dikuasai orang zalim dan seterusnya dan. Nah, saya harapkan nanti dengan ulumil Quran kitab Ikon itu nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada Anda sehingga sebetulnya ulama fiqih yang orang kitab sampai satu botol boto itu itu sebetulnya ya normal-normal saja kalau sampean sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Orang munafik itu disifati Allah gimana? Wa idza ilas solati qamu kesalah Orang-orang munafik adalah orang ketika mau salat itu bermalas-malasan. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathul Wahab itu kitab semua kitab fiqih. Bikin judul gini. Sama si ingat takbirnya. Wayusanu di disunatkan kalau sholat itu ketok ketok semangat. allah karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasat, tidak gumrigah, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fi'lul munafikin, perilakunya orang. Munafik terus ditulis. sebuah Artinya di situ Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat males-malesan. Anda ingin bersifat kayak orang munafik apa bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasari'u ila mahfiratim mir rabbikum. Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan. Nah, sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafik. Babnya begini, babul musara'ah ilal khairat kasli. Bab bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan males Mas. Jadi tidak lagi tentang sholat, tapi tentang kebaikan apa saja. Jadi kalau kamu punya hutang bisa nyaur jam 7, nyaur jam 9 pasti disalahkan Allah. Karena bisa saja dalam dua jam ini kita ma mati, paham ya? Begitu juga kalau kita sholat bisa awal al waktu, kenapa tidak awal al waktu? Meskipun akhir waktu ya dibolehkan. Itu ya tadi babnya ya tentang wa'idah orang munafik itu ya seperti itu. Akhirnya apa? Ayat ini turun tentang orang munafik, tapi pemaknanya U. Uh, um. Ini disaksikan apa? Orang-orang tua kita ini ada Pak Ersoya, ada Pak On. Pemahaman ini harus dikawal dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di pondok-pondok atau di al-azhar di mana saja, Itkan itu dipakai disertasi doktor. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu sudah doktor semua. Doktor tafsir semua. Dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau, dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi, itu mudah sekali. Kenapa kata Imam Syafi'i fa'innal uku lamu tarotun ila qabril haqqi Karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran Ciri utama kebenaran kata Rasulullah matma'an Nabi Qobl. Jadi menerima itu pasti clear Makanya disebut kebenaran itu makruf, mudah dikenali Sesuatu yang salah bahasa Arabnya itu munkar Angkarohul aqlu, akal itu tidak nyaman Makanya disebut apa? Mungkar. sesuatu yang diingkari Akal itu asing Ya asing tuh misalnya, sepeda motor ini milik siapa? Milik Zahid Terus ya tuh alasan pakai, udah usah pamit, akal pasti. Ini kok anda kok oh, nggak milik orang kok nggak pamit. Akal pasti nggak terima. Makanya agama itu hanya menerima al maruf yang mudah dikenali dan menolak al-mungkar sesuatu yang akal itu nggak. Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu salim itu bisa mensarai sanat-sanat Rasulullah, kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernah surrahul hadis, para penesara hadis itu habis otaknya, gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini Babu shikhati tolakil akhras, inget-inget ya Babu tolakil akhras, bab sahnya tolaknya orang bisu Orang bisu itu orang, nggak bisa ngomong tau kalau bahasa Yogyakarta Bisu ya? Bisu itu bisu cerita, bab sah tolaknya orang akhras Ternyata apa? sekian riwayat yang dipakai itu begini anna wa kafilul yatim kha hataini fil jannah Nabi pernah menghentikan apa? saya dan yang merawat anak yatim kha hataini fil jannah wa asyaro bi musab bi khatihi wal wustoh pokoknya Nabi menghentikan begini paham ya? maksudnya apa? betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? dekat dengan Nabi di apa? surga terus hadisnya berikutnya Asyahru As kada pakai tangan 10. Ahakadah wa haqadah wa berarti 30. Asyahru As haqadah wa haqadah wa berarti berapa? 29. Terus, berikutnya hadis. Aisyah solat lama, terus ditanya orang di tengah-tengah solat, Aisyah kenapa solat lama? Fa nahwas nakwas sama. Kemudian Aisyah memberi isyarat nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Mata? Mata. Surah Al-Hadis bingung semua, ini cerita tolaknya orang bisu, kok ngelantur kemana-mana. Ya? Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan, yang namanya tolak itu kan sehkot. Ya sehkot, tahu sehkot, akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan, angkah tukah, wazah, wazah terus bilang apa, kobil itu dikakhah terus Kalau kita, kamu menceraikan istri kamu, kamu bilang, kamu saya cerai yang dikatakan sehat itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya, kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini: pasti itu maknanya muji. Kalau ingin mencemooh bilang begini: nah, artinya gini: kalimat itu bisa diganti Saya Seorang lagi kalimat itu bisa diganti buktinya. Nabi mengisyaratkan saya dekat, bilang begini: Paham ya? Aisyah bilang gerananya bilang begini. Kalau begitu orang yang bisu, ya punya cara menceraikannya. dia cukup melakukan isyarat yang isyarat itu pasti difahami sebagai cer, -cer. Artinya kalau orang memahami Qur'an hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin gak terlintas dalam pikiran anda, ternyata itu jadi dalil Artinya apa? Rasulullah yang bisa menghentikan saja, kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarat nah, dengan demikian terus jadi rumus Al isyarah al mufimah di manzilatin nutki. isyarah yang memahamkan sama dengan ucapan. Sehingga ini pengganti ijab qabul. Oh, ya, itu cara-cara memahami istihad, memahami Quran dan Caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran ya. perangkat yang dipakai seluruh dunia ya, termasuk kitab itkon itu. Dan kitab itu Ma'arif itu yang saya kaji dan juga kaji seluruh lama di dunia. Karena saya tidak biasa ngaji tanpa apa? Kitab-kitab yang perlu kita kaji. Saya sendiri itu bisa seperti ini ya, barokahnya kitab-kitab itu. Jadi, gak terlintas tapi ya tadi, Rasulullah yang bisa ngendikan saja sering ikhtifa, sering ngalap cukup dengan apa? Isyarah. Oh, kalau gitu berarti al isyarah Biman, silatin Nudki, Isyarah itu sama dengan ijab dan gobul. Apalagi ini orang akhros, orang bisu yang gak bisa ngomong. Lalu, kalau tolak kayak apa? Kalau nekah kayak... Ya, tapi Mambo Kori itu uniknya tadi dibikin judul Babu Sihati Tolakil Akros, kemudian cerita anak wakafir liatin. <laughs> nah, itu kalau orang kan gak sambung ini sambungnya di mana? Kemala cerita anak, <laughs> Ternyata kata kuncinya kata ini seperti ini dan orang paham, sangat dek, sangat. Dek. Makanya hati-hati dengan isyro karena kalau itu betul mengganti lafat berarti anda kalau nyonselu melafatkan tolak terganti isyro. Ya enggak masalah itu. <laughs> tapi tapi semoga enggak Istri satu auditoran oh, nanti enggak punya istri. Nanti malah repot. <laughs> tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya saya cerita apa? Cerita. <laughs> Jadi cara, kalau ada orang bilang semua yang ada di dunia itu ada di Quran. Itu caranya ya seperti ini. Jangan kayak orang-orang yang terlalu tekstual. Karena kalau seperti ini pasti semua ada di dunia itu ada di Quran. Karena cara pemahamannya seperti ini saat ditanya, sering ditanya, kenapa bumi ada likuifaksi, macam-macam, memang dari Quran bayangannya Quran seperti itu Amin Tumman Fissama Ayyak Sifabikumul Arto Fa'idah Tamur, memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi, potensinya itu melumer, tamur itu memang maknanya melumer dan ketika Allah nyifati bumi wal arti thati sod itu maknanya pecah, dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah, thati sod sifat dasar bumi itu mudah pecah jadi kalau dati itu sifat dasar Jadi meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah Nediikan bumi itu wal bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Qurannya dijelaskan gitu. Wafil ardi kitok mutajawirat. Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu, sebetulnya dari kitah, dari potongan. Nah kit kitah itu jamaknya kitok. Terus disebut mutajawirat saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya muholato jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya muja, mujawaroh. Nah Al-Quran itu bilang, wafil arti kita' mutajawirot. Bumi ini karakternya, per, ah, perpotongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya enggak usah takut kiamat, emang rencana Tuhan mau dihancurin. Makanya sangkut takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini enggak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti di. Makanya kalau orang sufi ditanya, kenapa enggak bangun rumah? Tuhan aja mau rencana kehancuran bumi, kok saya rumah tak tahan, nanti juga hancur. Tapi kalau di Islam kota saya ngomong gitu kan dia enggak percaya ini. Orang enggak jelas ini. Padahal yang kedonyan itu yang enggak jelas betul. Tapi ini saya cerita jadi supaya UIA ya, yang didirikan ulama-ulama, saya masih ingat ketika Profesor Zaini cerita, Pak, Pak Zaini saya ini kan kiai, saya tidak punya gelar apa kok, jangan minta bantuan ini-ini. Katanya Pak Zaini dulu UIA ya didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga tidak punya gelar. Kata. Tapi mendingan tidak punya gelar manfaat daripada punya gelar gak manfaat. <laughs> Malah problem. Tapi yang nggak masalah, sudah ada manfaat, tidak punya gelar, malah repot lagi. <laughs> <laughs> Cara berpikir gitu saja. Sudah Pokoknya sementing semuanya baik, baik-baik apa? Saji. Jadi nanti setelah sampai mengkaji ilmu quran ya tadi seperti yang dikatakan apa, Imam Syafi'i itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fa'innal'u'kula muttorrotun Akal haq'akali pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang Kiai, kenapa sih masalah masalah? La illallah, sampai Nabi wa in zana, wa in Siapapun yang melaporkan Rasulullah itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah maling, itu jelas teks hadis di Bukhari, di Muslim wa in zana, wa in Meskipun zina dan ini bukan berarti Nabi melegalkan berzina, tidak. Maaf, akan terjadi. Nabi melegalkan berzina. Tapi Nabi ingin ngendikan begini. Absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan. Rektor Al-Azhar akan bilang satu, apa satu? Dua. Klonte ya bilang dua. Koruptor ya bilang dua. KPK ya bilang dua. 01 ya bilang dua. 02 ya bilang dua. Karena absolutisme kebenaran. Dan nah, Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati. Sehingga siapapun yang melafatkan, sah. Sehingga orang yang kafir 70 tahun sekali melafatkan syahadat, sah. Tidak usah begini. Pak kafir, soleh dulu ya beberapa tahun gitu. Baru anda sah melafatkan kalimat Laila Tidak ada seperti itu. Semua ulama, ijma, orang kafir 70 tahun melafatkan Laila luas sekali, langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut, tidak bersyarat kesolehan maupun kefah, Saya kata di orang bilang satu tapah satu harus profesor apa anak TK boleh jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor UGM atau UI, anak tadi anak kecil bilang berapa satu, berapa satu dua, sudah aku tak bilang empat, tidak bisa kebenaran absolut itu orang akan sepah, sepah. Nah Quran itu termasuk kebenarannya absolut, maka harusnya siapapun yang memahami Quran, termasuk orang yang sebelum Islam. Sekarang saya tanya kesampaian, ketika Umar masuk Islam karena dengar Qur'an itu, dulu dengarnya apa dulu Islamnya? Dulu dengarnya, dan dia paham wah mahu min kalamil basyari. ini tidak mungkin omongan manusia seindah si ini. Karena mudah difahami Qur'an. Nah sekarang enggak, karena ada sistem akademik. Itu terus orang macam-macam urutannya. Jadi repot sekarang. Kalau kata tafsir atau bari lebih ekstrim lagi. إِثْلَيُكَلُوْمَسْحَلَنْ masalan ibham bimala aklala. Jadi, orang-orang kafir ini kan, orang-orang kafir Mekah ini kan Rasulullah jadi Nabi ini kan semua orang masih kafir gak ada mahasiswa UI, Enggak ada orang NU, ada orang Muhammadiyah Semuanya orang kafir, semuanya masih kafir Terus Nabi membawa Qur'an, maka kitab pertama itu bukan Yaiyuhan Nahdiyun, Yaiyuhal Muhammadiyun Kitab pertama itu kuliah Yaiyuhal Kafirun, karena pendengarnya semuanya kafir Dan itu mereka paham tapi nanti soal hidayat nomor dua, tapi mereka itu yang jelas. Jika banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar al quran Jadi ini penting diketahui, karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah dipahami. Kayak tadi, kalau satu tabah satu dua itu rektor ya bilang dua, anak TK ya bilang dua, musuh kamu ya bilang dua. Kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang nah di sini kadang Nabi ngendikan mangkol la wa wa insaroko. proporsinya seperti itu bukan berarti Nabi melegalkan zina bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut sehingga siapapun sah mengatakan itu meyakini itu meskipun punya masa lalu seperti itu. jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan tidak sama sekali jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu bahwa ilmu adalah tetap apa sehingga ada ayat kuliladina kafaru iantahu yufar lahum akot salah. Katakan kepada orang-orang kafir sekali menghentikan kekafirannya yufar lahum salah. Maka kekafiran di masa lalu dia lebih hi, hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang yaitu seorang muh. Karena dia disahkan melaporkan la Makanya pernah ada cerita ini penting saya utarakan begini. Ada orang kumpul kebo sehingga cerita kumpul kebo lelaki sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya. Ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebo itu sekarang sudah nekah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Min sifahin ila dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nekah. Pastinya gini, kalau malam Senin dia belum nekah, kumpulnya akan masih kumpul kebo bertahun-tahun ini. Gitu. Paginya dia nekah, malamnya kumpul sudah kumpul sunnah, karena sudah ne neka. Jadi tak sama seperti tadi. Kalau dia belum melafatkan kalimat tauhid ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat tauhid ya statusnya dia muslim atau mukmin Sama. Ketika hubungan intim taman nekah, namanya sifah berzinaan. Sekali nekah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan nabi tidak tanya macam-macam, mau -macam. ngendikan kotkor jamin sifahin ilah nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah. Pertanyaannya gini, kenapa enggak disaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya sebetulnya syarat itu pasti ada cuma begini. Loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga. Karena kita mengesahkan penghentian keburu keburuk. Jangan nanti orang yang mau tobat malah diperjolik.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 Misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Dawud. Dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zinanya ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yaitu wasayi kawahasura wa jadi cara berpikir Imam Safi gampang. Bagaimana hukumnya orang Islam yang tidak nikah padahal dia... Tapi asal tidak zina loh ya. Ya jawabannya ya boleh. Karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur. Tidak apa? Nikah. Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Dawud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja. Bolehkah orang soleh itu fikir? Wah sudah banyak. Enggak usah dibolehkan sudah banyak. Kan? <tuh> <tuh> jadi, jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu.